Okay. Uh, kita mulai lagi membahas yang tadi di pertemuan 11 ya, pertemuan 11 yang tadi conference engineering pertemuan 11 itu membahas tentang ya, meminimalkan total biaya dengan desain, ya meminimalkan total biaya dengan desain itu berarti bahwa biayanya akan berpengaruh tergantung dari desain itu sendiri okay, ya. Oke karena kita yang membahas uh, disini menilakan total biaya DFM, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu DFM? Desain for Manufacturing tentunya jadi, dalam desain ini apakah produk yang akan kita buat itu bisa dibuat jangan sampai produknya bagus tapi proses untuk manufakturinya terlalu banyak kita contohkan karena di sini sedang maraknya wabah corona kita anggap aja membuat di sini masker seorang engineering design ya seorang engineering design membuat sebuah tentang corona ya sebentar Okay. nah kita perhatikan di sini, apakah produk ini bisa dibuat atau tidak? Ya, ini adalah bagian dari part, ya, atau uh, komponen. Kalau kita lihat secara sama bahwa ini adalah satu kesatuan, apakah ini berhasil atau tidak di dalam DFN? Kita bisa perhatikan, terutama menggunakan software salah satunya, toolnya adalah software SolidWorks. Kita lihat di sini adalah toolnya nya express, DTM express, kita lihat run. Dari hasil yang akan kita dapat, apakah ini berhasil atau tidak? Tergantung bagaimana kita melogikakan sebuah desain butuh berapa pakah dalam desain, walaupun kita membahas, E, meminimalkan Parti part tidak Mengurangi kualitas Bagaimana caranya? Ketika sudah dikonsep, maka itu akan Mengalami suatu kesulitan Karena sudah dikonsep ya, Kita perhatikan di sini ya, Agak sedikit lama karena dia membaca Keseluruhan ya. Keseluruhan itu dalam arti Kita lihat dari tampak depan, belakang Sampai dalamnya itu Bagaimana dia memikirkan sebuah Cetakan, misalkan Moldingnya, ya atau injeks-nya kalau di plastik injects atau serang dengan bahasanya tak ada lagi moldingnya. Ya. Kita perhatikan di sini, ini ya DFM. Kita selalu membahas dari awal itu pertama di masalah concurrent engineering adalah DFM, design for manufacturing, DTMX ya express. Tapi kalau itu, X-nya itu bisa desain for manufacturing assembling atau desain for manufacturing secara proses menggunakan mesin, atau dengan metode lain ya karena saya di sini menggunakannya eh, simulasinya adalah dengan software Soildwok maka saya menggunakannya adalah simulasinya dengan software soybook kita lihat desain performa kuring ya desain for atau DPM bagaimana kita mengurangi biaya ya berhasil atau tidak kita perhatikan Apakah produk yang akan kita buat itu berhasil di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa ini tidak bisa diproses bagaimana ini membuat moldingnya atau cetakannya terus disini uh, ada lagi sininya banyak bahwa ini adalah suatu produk bukan gagal proses manufakturingnya tidak bisa dijalankan harus menggunakan metode lain kenapa harus menggunakan metode lain? Kita uratinan di sini. Ini adalah satu part. Harusnya dengan adanya seperti ini. Konsep awal boleh, tapi ini harus dipecah-pecah. Kita ambil contoh lain. Ya, contoh lain adalah masih bagian dari ini. Ya. Ini berarti adalah bagian dari part tadi. Jadi ini yang tadi adalah tidak bisa, ya. Yang uh, ini boleh, nah, yang ini berarti tidak bisa diproses secara uh, manufakturinya, bukan modelnya. Modelnya bagus oke, okay. makanya ini harus dijadikan dipecah menjadi beberapa part agar pada saat apa manufakturinya bisa seperti ini. Apakah ini masih bisa? Kita lihat di sini sama, uh, kita simulasikan lagi. Ya, langsung ran aja. Seberapa kegagalan ini untuk proses manufaktur? Tentunya akan berdampak kepada berapa biayanya? Ya, kita lihat dari sini. Kita menggambarkan di sini adalah sebuah masker. ya. Anggap aja masker buat corona. Ya, kenapa buat corona? Lagi musim aja corona. Kalau nggak musim corona, saya nggak buat corona masker ini. Ya, tapi... Nah, ini hanya sebagai simulasi aja. Ya, kita lihat hasilnya. Apakah dia berhasil kalau dengan model seperti ini berbeda dengan yang tadi? Harusnya, menurut ya masih ada yang gagal. Kenapa gagalnya? Ya ini. Ini nanti bagaimana, ya prosesnya. Tapi mungkin ini masih bisa diakalin dengan menggunakan dua, ya. Kalau satu seperti ini untuk moldinya mungkin tidak bisa. Oke, okay, kita close yang ini, berarti masih tidak bisa. Yang satunya lagi, tadi ada beberapa e, contohnya, apakah yang ini? Ya, kayak ini, ini bisa, kemungkinan besar, ini bisa. Tapi akan masih bisa atau tidaknya, e, nanti kita lihat lagi, ya, e, seperti ini. Oke, okay, baru disini suri lagi-lagi itu, nah, sini, nah, penggunaannya untuk DFM Desain Permanen Bakurin dengan Software Solid ya, Kita lihat. Nah, di sini juga ada keterangan ya. Nah, on to very design element such as dimensioning standar, ya, standar dan ini ada uh, Solid Design Checker. Nah, ini berarti kita uh, untuk mengecek desain ini sudah benar atau tidak. ya Checker desain ya, salah satunya untuk e, mensimulasikan apakah yang kita buat ini bisa diproduksi, seberapa kemungkinan gagalnya, kalau di detail desain pasti bisa detail desainnya, tapi apakah di DPN-nya bisa desain per untuk di dalam proses manufakturnya bisa atau tidak, tergantung dari sininya, kita tunggu sampai e, proses Running ini selesai, ada yang gagal, masih ada yang gagal. Kenapa ada yang gagal? Ya, ada yang gagal. Nah, ini bagaimana nanti membuatnya? Ya, ini harusnya tidak boleh seperti ini, harus agak virus. Ya, oke, okay. close, berarti harus ada revisi perbaikan. Oke, okay. di sini coba lagi apa yang diletakkan di sini. Cek, lonceng solid block design bisa enggak? ceknya, nih, so, insiders, cek dokumen wow, ini apa yang keluar, levelnya banyak, ya oke, okay. ini hasilnya ya, hasilnya nanti bisa dijelaskan lagi oke, okay. space-nya, aktualnya 1, personal, jadi dalam ininya juga, kita harus bisa tahu simulasinya Oke sampai sini terus bagaimana kalau ini sampai terus dijalankan nah diperhatikan di sini ada Windows uh, tool ya tool untuk costing-nya tadi costing ya atau biaya biaya untuk proses manufaktur ya oke di sini hasilnya seperti apa disimulasikan dengan ini ya Oke, tunggu sampai ini benar-benar sudah siap. Oke, diperhatikan di sini proses ya. Dia menganggap bahwa ini adalah sebuah kotak atau muak ya, tergantung dari desain itu sendiri prosesnya bagaimana ya. Oke, dilanjut lagi yang tadi ya. E, lanjutannya ini. Jadi hasil dari ini dia bawah ini dengan chain machining uh, terus biaya punya berapa prosesnya seperti apa terus ini ada uh, proses satu berapa dua berapa ini biayanya berapa ini yang dikatakan sebagai uh, biaya ada di FM desain permanufacturnya ini berbeda-beda ada yang misalnya kosong kosong berapa ininya sampai terakhirnya karena ini ada uh, banyak proses ya banyak prosesnya. Nah, di sini ada setup ini form 1 sampai JTTO. Nah, ini adalah bagian dari eh, apa? si DPM ya. Bisa dijalankan atau enggak desainnya. Form bisa dijalankan dengan cara apa, metode apa. Nah, ini kita menemukan masalah dengan biayanya ya. Oke. Okay. yang tadi kita balik yang tadi yang ini ya. Ini hasilnya seperti apa ya, Jadi oke, okay, kita close selesai, nah ini baru, balik lagi, bahwa ini berhasilnya seperti apa nah, desainnya berbeda dengan yang tadi, oke, berikutnya yang ini, ya, ini tidak bisa diproses untuk desain permenufakturinya nah, oke, next, berikutnya oke cukup dulu